Assalamualaikum Selamat datang di channel Dacece Kali ini aku mau berbagi resep Ayam ungkepan dan Sambal bajak pertama-tama aku mau siapin ayamnya dulu ini untuk ayamnya aku pakai 1.4 kg ayam bagian sayap ya kayak begini aku cabutin dulu bulu-bulunya seperti ini biar semuanya bersih setelah itu aku cuci dulu dengan air yang malir setelah itu aku mau siapin dulu pennya dan ini aku tata ayamnya ke dalam pennya ya dan ini aku halusin bumbu-bumbunya seperti ini jadi ini bumbunya aku masukin dulu ke dalam pen kayak gini Kita balurin ke dalam ayam-ayam yang udah kita tata tadi Setelah itu aku mau geprek dulu serehnya seperti ini Dan serehnya ini aku geprek-geprek Lalu aku mau masukin serehnya juga ke dalam pennya nah ini aku masukin serainya ke dalam pen ya setelah itu aku juga masukin 3 lembar daun jeruk ke dalam pennya juga dan aku mau tambahin air supaya ini ayamnya terendam jadi ini nggak harus air kalau kalian suka lebih gurih lagi kalian bisa tambahkan dengan santan jadi ini bumbu-bumbu yang aku halusin tadi ya ini bawang putihnya 4 siung, bawang merahnya 3 siung aja. Lalu juga aku mau halusin kunyitnya. Kalau kalian mau tambahin kemiri juga bisa, tapi ini aku enggak pakai kemiri. Ini ada serai dan daun jeruk. Jadi ini sudah masuk semua bahannya, lalu aku aduk seperti ini ya, supaya ayamnya terendam kalau sudah semuanya terendam baru aku mau tambahin garam ini garamnya aku kasih setengah sendok makan dan juga aku kasih kaldu bubuknya setengah sendok teh ini aku aduk-aduk dulu supaya bumbunya dan ayamnya semuanya tercampur merata jangan lupa ditutup dulu biar cepet mendidihnya kalau sudah mendidih kayak begini baru ini kita aduk-aduk ayamnya supaya bumbunya tidak mengendap di bawah Dan ayamnya yang bagian bawah tidak gosong ya Jadi kalau udah kita aduk-aduk seperti ini Kita tutup lagi, kita tunggu sampai airnya sedikit menyusut dan bumbunya sudah meresap Ini airnya sudah sedikit menyusut dan bumbunya sudah meresap Apinya aku matikan dulu Jangan lupa subscribe yang belum subscribe di channel aku ini Biar channel aku ini makin berkembang dan aku akan bagiin resep-resep Yang gampang banget dan mudah banget untuk kita praktekin Ini ayamnya aku pindahin ke dalam wadah Untuk ayamnya ini bisa banget untuk disimpan di kulkas untuk persediaan makan Jadi karena ini ayamnya aku bikinnya sedikit langsung aku goreng semuanya aja ini udah enggak usah ditambah bumbu lagi, karena bumbu ungkepannya udah benar-benar meresap. Langsung aja kita masukin ke dalam pan dan dikasih minyak yang udah panas banget, kayak gini. Setelah ayamnya udah masuk semuanya, kita tunggu sampai sedikit kecoklatan. Dan kalau sudah kecoklatan kayak begini, ini jangan lupa dibalik supaya tidak gosong. Nah, ini udah kelihatan kan kecoklatan ini, kita balik semuanya. Kalau sudah kita balik semuanya, tunggu sebentar lagi hingga semuanya terlihat kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan, ini udah siap untuk kita angkat, dan ini aku mau tiriskan dulu ayamnya yang udah kecoklatan kayak gini. Ini udah siap banget untuk disajikan. Nah, kayak begini ini ayamnya bisa banget kita sajiin pakai saus seperti ini maupun pakai sambal bajak kayak gini. Sambal bajak ini enak banget dan awet banget bisa untuk stok kita kalau kita sedang repot jadi kita simpan di kulkas. Ini bisa untuk kita sajiin berikutnya dan ini aku masukin bawang putih 3 siung, bawang merahnya 6 siung dan juga aku mau Cabai rawitnya, ini cabai rawitnya 25 gram Dan juga aku tambahin cabai besar keritingnya kayak begini Ini cabai merah keriting, aku kasih 50 gram Jadi perbandingannya 2 banding 1 sama cabai rawitnya Ini aku juga mau tambahin tomatnya Tomatnya langsung aku iris aja Jadi tomatnya ini aku kasih 4 biji ya Nah kayak begini kalau semua tomatnya sudah masuk ini nanti langsung aja kita tutup supaya tomat dan bumbu yang lainnya bahan-bahan lainnya layu nah ini sudah kita tutup dulu dan kalau sudah setengah layu kayak begini kita aduk-aduk sebentar aja baru nanti kalau dirasa ini belum layu semuanya ini kita mau tambahin terasi dulu ini terasinya aku pakai terasi ABC aku kasih 4 saset dan aku tutup sebentar aja Kalau terasinya udah dimasukin Jadi sebentar aja gorengnya Supaya terasinya ini Enggak hancur Langsung aku tirisin Kayak begini ya Ini nanti sambelnya Enggak aku ulek Jadi langsung aku blender aja Ini yang udah aku masukin ke dalam blender Langsung aku tutup Dan aku halusin sebentar aja untuk halusin bumbunya jangan terlalu halus banget Biar seperti saat kita ulek gitu Nah ini minyaknya sisa penggorengan terasi tadi ya Jadi ada sisa-sisa hancuran terasinya Langsung aku pakai untuk menggoreng sambal yang udah aku blender tadi Nah ini sambal yang udah aku blender Langsung aku masukin ini sambelnya tuh rasanya bener-bener khas banget. Rasanya pedas manis, dan ini bisa untuk stok makanan. Ini juga awet banget kalau disimpan di kulkas. Jadi, aku biasa bikin sambel banyak gini langsung. Langsung aja aku simpen di kulkas waktu aku repot, jadi aku tinggal ambil sambelnya. Kita aduk-aduk dulu sambelnya. Sambil nunggu sambelnya menyusut, ini aku mau iris-iris dulu gula merahnya ini udah aku iris-iris semuanya kayak gini lalu aku mau masukin ke dalam sambal yang udah agak menyusut ini nah seperti ini ini gorengnya agak lama aja biar tanek sambalnya nggak gampang basi kalau sudah kita masukin gula merah ini aku tambahin gula pasir 2 sendok makan Aku tambahin garam setengah sendok makan Aku tambahin juga kaldu bubuknya setengah sendok teh dan micinnya sedikit aja Nah ini aku aduk-aduk Aku tambahin kecap manis sedikit aja biar warnanya lebih mateng dan rasanya ada manisnya enak banget Ini aku aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan ini udah aku diamin ini benar-benar tanak banget jadi ini gak gampang basi kalau kita simpen agak lama ya terima kasih udah nonton video ini sampai habis jangan lupa like, share, dan komen wassalamualaikum